Oke okay guys, selamat siang, selamat berjumpa para penggemar youtuber Oke okay. Oke, okay, ini like good nih ah, ah. Oke okay guys Salam lupa, salam sayang Salam nampak Ayo, ayo, ayo <laughs> Ngapa apa motor nih? apa-apa, Iya ya? Jadi belum? Ada siang Enggak kelihatan di kamera, Mang. Mang. Foto Mama enggak kelihatan gambarmu? Nah, coba dulu. Oke. Oke, itu cancel bergaya. Sudah <laughs> dia. Lo oh, ter ke, ke apa? Lumayan. Nah. Sudah sekian tahun. Biar viral. Gambar Mama enggak ada, Bang. Di kamera. Hah? wan ini guys sampai oh. namanya Ah, banyak video kita hari ini. Bangkalnya tukang ojek <tontos>